serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar, tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada, tentunya artikel persahabat ya dari akun Hip 500. Mengunggah potret kebersamaan keluarga besar Bunda Lesti di acara resepsi pernikahan Aam Beni. Kita lihat persahabatnya Ayah Kejiora saat diwawancara menyampaikan sebuah kalimat. Iya kan, memang kita saudara. Memang kita keluarga. Pasti harus kompak dong. Kalau saya sih dari awal gak ada perubahan, gitu aja. Itu tanggapan dari... Bapaknya Bunda Lesti, bersahabatnya Ayah Kenciora Bapak Endang Muliana terkait soal Lesti dan Rizky Bilar terlihat mesra Masya Allah Ayah Kenciora luar biasa Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Rizky Bilar dan Lesti terlihat kembali mesra di hadapan publik saat menghadiri pernikahan kakak Lesti, Beni Mulyana Sofian Saat ditanya wartawan mengenai pemandangan tersebut, ayah Lesti, Endang Mulyana, merasa bahwa itu adalah hal yang lumrah Karena mereka memang masih satu keluarga tuh bersahabat Keren banget ya tanggapan dari sang ayah Semoga selalu diberikan kesehatan dan yang mendoakan yang terbaik untuk idola dan keluarga besar. Kemudian, juga bersahabat ya. Sebelumnya, kita mendapatkan vitamin bahagia lewat unggahan pop dance. Opa Daniel, papa Daniel ini mengunggah foto bareng abang El. Aduh, masya Allah, ini mah penyemangat banget untuk kita semuanya. Apalagi Opa Daniel juga meneruskan sebuah kalimat Alhamdulillah BBL semangat banget katanya tuh keren banget gak Abang Fatih semangat Kita juga harus lebih semangat untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti di Kita simak juga bersahabat ya Di postingan Opa Daniel selanjutnya ada potret Oma Lagi menggendong Abang Fatih yang sedang tertidur Masya Allah ketidurannya Abang El ya Melihat gini aja, kita sudah merasa bahagia banget nih Gemes melihat abang L Alhamdulillah sehat-sehat untuk keluarga besar Kita bangga, kita kagum Dan pastinya kita berharap banget Keluarga Lesti dan Bilar bisa kembali rukun dan bahagia Apalagi bersahabat ya, vitamin semakin lengkap Ketika melihat potret papa dan bunda Masya Allah Papa bundanya Abang Fatih Terlihat sangat bahagia Keren banget untuk Leslar Semoga Sakinah mawedah warohma Kita adem banget melihat potret ini Komentar pun persahabatnya Tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah Akhirnya bisa lihat satu paket Sehat-sehat dan bahagia Terus kalian bertiga kesayangan Selalu dalam lindungan Allah, amin, Allahumma amin, Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Sari Zalfa Azam 74 Masya Allah, Tabarakallah. ini salah satu tempat memori indah banggi leslar saat PDKT Lagi zaman Papa Bi selalu ceria ya karena sudah ketemu vitamin listimin Sekarang sudah bawa buah cinta mereka ke tempat Memorable percintaan mereka seperti napak tilas katanya tuh, masya Allah. Ingat banget ya momen di mana saat Bunda lesti Papa Bilar ini meeting bareng dengan Rian Demasip dan Kobas di tempat yang sama persahabat ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan cinta mereka pun, tentunya cinta yang membawa keberkahan untuk banyak orang juga. Dan mudah-mudahan mereka selalu bahagia, langgeng tiljana Allah. Amin. Kita simak juga persahabat diunggah nih guys, ya kak Resa dua 24lar. Persahabat ya, ini ada sebuah kalimat yang di posting. Info yang tadi di-share sudah dapat izin dari yang punya chat. Jawabannya dengan senang hati boleh di-share. Tapi masih aja dibikin riweh maunya apa kalian tadi pagi riuh perihal nova udah ditanyain dapet jawabannya riwuh juga besok-besok nggak -besok aku kasih tahu apa-apa tuh persahabat karena ini memposting sebuah percakapan pesan bersahabat ya mengenai pertanyaan leslar pergi ke Jepang persahabat ya ternyata ke Jepangnya itu nunggu setelah mereka umroh, persahabatnya. Belum berangkat ke Jepang, Leslar masih di Indonesia. Dan kabarnya, ya nunggu Leslar berangkat umroh. Kita doakan saja mudah-mudahan apapun yang direncanakan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Hanya doa terbaik yang kita berikan untuk Leslar dan keluarga. Kita simpan juga, ya ada potret dari Bang Hussein Nasino. Wow, Masya Allah keren banget ya foto bareng Abang L ekspresi Abang L bikin kaget banget tuh aduh Masya Allah banget ya ini kiun dan sangat mengemaskan ternyata bersahabat ya, kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan dari akun semesta merindu mengatakan Kaget ya Bang L Dicium Om Husen katanya tuh Aduh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Keep Calm, mengatakan Masya Allah Gemes banget tuh semuanya gemes ya Melihat ekspresinya Abang Fatih ini masih abang lagi sok banget ya saat dicium oleh Bang Hussein, aduh Masya Allah. Sehat selalu untuk mereka, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.